Biarkan waktu kini berlalu Kita bertemu di lain waktu Biarkan kini jalan deng dia Dan sabar bersamanya Lupakan semua cinta dan kita Angkat rada di dicerita Biarkan kita kini terbersatu Mungkin di lain waktu Nanti lain waktu Ada saat kan bertemu Walau kini takdir tak izinkan Untuk jadikanku bahagiamu Ada tangan yang peluk erat Ada hangat tubuh yang kau dekat Cinta walau tak saling menatap Karena kau amin meski belum terucap Karena takdir akan bisa restu Akan harap bersatu-satu di pada waktu ada setiap saat tetap dunia Tapi saya dengkos, ada dia dan dia enggan saya berpaling, tundang untuk bersanding Jalan masing-masing, andai kita ada di kehidupan yang lain Kau mencari manis, saya pasti melingkar Satu cincin waktu, kini berlalu Kita bertemu di lain waktu Biarkan kini, kau jalan dia Dan saya bersamanya Lupakan semua Satu Jadi masa lalu, patah pasti disembuhkan waktu. Kisah dua hati drab bersatu atau tuan suatu untuk hidup yang baru. Biar su mungkin harus cinta temu buntu. Sadar terkan bersatu walau curang satu tempuh. Mungkin dalam jurang juga saya kasi penderi. Karena bilang sayang pada kesudah mentok di pintu. Ada hati yang sejaga ku tahu, ku sepuh bahagia di masa lalu. Saya berharap akan ada kesempatan ku dengan sah bisa berdampingan. Dengan sesal saya lupakan semua, biarkan hilang bersama cerita. Ku tahu sepuh jauh kalau memang jodoh. Biarkan menjauh. waktu kini berlalu kita bertemu di lain waktu biarkan kini kau jalan deng dia dan sa bersamanya lupakan semua cinta dan kita angkat rada sa di cerita biarkan kita kini tak bersatu mungkin di lain Biarkan waktu kini berlalu Kita bertemu di lain waktu Biarkan kini kau jalan deng dia Dan sah bersamanya Lupakan semua cinta dan kita Anggap rasa di cerita Biarkan kita kini tak bersatu Mungkin di lain waktu